Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang keuangannya berlipat dan meningkat di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu per yang sudah kita dapatkan, virusnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang keuangannya meningkat dan berlipat di bulan Desember tahun 2020 pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat, yang keuangannya meningkat dan berlimpah di bulan Desember tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suara zodiak yang keuangannya dan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 yang dimana disimpulkan dengan tank open tackle yang mengartikan seorang Scorpio mendapatkan keuangan yang meningkat serta berlimpah di bulan Desember dimana disini seorang Scorpio mendapatkan keuangan tersebut dengan hasil kinerja dan kerja kerasnya yang selama ini di sini juga digambarkan seorang Scorpio mendapatkan dukungan dan masukan serta mendapatkan dorongan dari seorang sahabat Pasangan ataupun seseorang yang sangat dekat dengan seseorang Scorpio sendiri di sini juga digambarkan apapun usaha yang akan dilakukan serta dikerjakan oleh seorang Scorpio di bulan Desember. Hasilnya akan sangat maksimal dan sangat menunjang keuangan kehidupan seorang Scorpio di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini digambarkan juga seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang suka berbagi di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah. King of One secara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio keuangan yang sangat meningkat di bulan Desember tahun 2020 di mana di sini seorang Scorpio mendapatkan serta membuka pintu rezeki dengan suka berbagi kepada orang. Dan yang kedua adalah seorang Scorpio melakukan suatu usaha yang merupakan kategori usaha sampingan ataupun usaha miliknya sendiri yang dimana di sini usaha tersebut dipelajari dari sosok seseorang yang lebih paham di bidang usaha tersebut dari seorang Scorpio sendiri dan di sini seorang pasangan sangat mendukung serta memotivasi seorang Scorpio ditambah King of Pan merupakan sosok seseorang yang lebih dekat dan bisa jadi orang tua Scorpio sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Secara umum, debt itu diartikan perubahan, transformasi, siklus, roda perputaran, ataupun yang bisa dikategorikan perubahan hidup seseorang. Jadi, jika kartu debt kita gabungkan dengan kode yang pertama di sini menggambarkan perubahan hidup seorang Scorpio di dalam kategori keuangan sangat ia rasakan hasilnya di bulan Desember tahun 2020 atas kinerja yang ia lakukan sendiri dan suka berbagi kepada orang lain. Dan seorang Scorpio tidak mau menyerah dan tidak mau lelah di dalam belajar untuk menggali ilmu di dalam kategori usahanya demi meningkatkan keuangannya. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of Swords, ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua yang mempunyai keuangan meningkat serta investasinya berlimpah di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mempunyai banyak ide, banyak kreatif, serta memikirkan banyak usaha, yang dimana hasilnya adalah meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini tidak jarang seorang Libra akan susah tidur malam demi memikirkan ide dan memikirkan usaha apa yang cocok kepada seorang Libra untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga dikategorikan seorang Libra memiliki banyak usaha melakukan banyak usaha mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini hasilnya sangat menunjang keuangan karir serta menunjang kehidupan seorang Libra di bulan Desember tahun 2020 dan di sini juga digambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mempunyai karya yang banyak ide yang banyak dan bisa mengeluarkan pendapat yang bijak untuk meningkatkan keuangannya dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan keuangan yang meningkat dan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020. mana di sini seorang Libra mendapatkan support energi dan dukungan dari seorang anak yang bisa jadi anak Libra ataupun anak saudara Libra sendiri. Dan di sini juga bisa diperdiksikan seorang Libra memiliki tujuan uh. untuk meningkatkan kehidupan demi membahagiakan seorang anak dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu zodiac yang kedua di sini menggambarkan transformasi perubahan keuangan seorang Libra di bulan Desember Sangatlah ia rasakan di mana di sini seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang berdampak positif kepada uangannya demi membahagiakan seorang anak dan di prediksi yang kedua perubahan akan dirasakan oleh seorang Libra di mana ia mendapatkan banyak pekerjaan dan mendapatkan support energi dan dukungan dari seorang anak yang bisa jadi anak Libra ataupun anak saudara Libra sendiri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 Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus mendapatkan kategori ataupun memiliki kategori keuangan yang meningkat dan mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Taurus mengerjakan satu pekerjaan itu secara fokus tanggung jawab disiplin dan memiliki target untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan di sini cup menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan ataupun lebih di bulan Desember tahun 2020 yang dimana disini seorang Taurus menerimanya, mengerjakannya secara individu dengan ide dan kreatif sendiri, yang dimana disini hasilnya sangat maksimal kepada keuangan kehidupan serta finansial seorang Taurus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan kategori keuangan yang meningkat dan resmi berlipat di bulan Desember di mana di sini seorang Taurus mendapatkan banyak pekerjaan dan seorang Taurus melakukannya menerimanya serta mengerjakannya secara disiplin yang di sini juga seorang pasangan akan mendukung seorang Taurus Demi meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu didet kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Perubahan hidup sangat dirasakan oleh seorang Taurus bersama pasangan, yang dimana di sini keuangannya sangat meningkat akibat pekerjaan yang ia terima sangat banyak di bulan Desember dan berdampak positif kepada kehidupannya. Dan di sini seorang pasangan terkadang ikut mengambil bagian yang memberikan ide kepada seorang Taurus di dalam kategori hal pekerjaan untuk meningkatkan keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini hasilnya akan sangat maksimal dan dirasakan oleh seorang Taurus bersama seorang pasangan. Yang untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Cup ataupun satu piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius mendapatkan kategori keuangan yang meningkat rezeki yang berlimpah di bulan Desember tahun 2020 dikarenakan di sini digambarkan seorang Aquarius. Memulai hal yang baru, memulai pekerjaan yang baru, memulai usaha yang baru, memulai kehidupan yang baru, yang dimana di sini dikategorikan untuk meningkatkan dan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga digambarkan seorang aquarius akan mulai mengontrol pengeluaran pendapatan di bulan Desember. Dan di sini bisa juga dikategorikan seorang aquarius akan memulai suatu pekerjaan. Yang dimana di sini hasilnya akan sangat maksimal kepada keuangan, kehidupan, serta finansial seorang Aquarius sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius merupakan suatu owner di dalam suatu kategori usaha. Dan usaha tersebut dibuat dengan ide seorang Aquarius yang dimana di sini hasilnya akan sangat menunjang kehidupan, serta keuangan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umum, Page of itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius memiliki keuangan yang meningkat serta resmi yang berlimpah di bulan Desember. Dikarenakan seorang Aquarius memulai kehidupan pekerjaan usaha yang baru. Dan bisa dikategorikan seorang Aquarius di sini sebagai owner di dalam sebuah usaha yang ia bukan dengan usahanya sendiri. Yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan seorang anak. Dan di kedua seorang Aquarius mendapatkan keuangan yang meningkat yang dimana di sini seorang Aquarius mendapatkan dukungan support energi motivasi dari sebuah keluarga, pasangan ataupun anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu deck kita gabungkan dengan to deck yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan hidup sangat dirasakan oleh seorang Aquarius terutama di dalam kategori keuangan karena di bulan Desember ini keuangannya akan sangat meningkat dimana seorang Aquarius memulai usaha yang baru. Ini yang baru, pekerjaan yang baru dan didampingi dengan doa dan dukungan dari sebuah keluarga, dan demi mewujudkan sebuah impian seorang anak. Dan di disini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang memiliki keuangan yang meningkat serta berlimpah di bulan Desember tahun 2020 adalah yang pertama, Scorpio, dan yang kedua adalah Libra, yang ketiga Taurus, dan zodiak yang keempat adalah Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 Zodiak yang memiliki keuangan meningkat serta berlipat di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar kalian lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...